Video kali ini akan menambah wawasan Anda mengenai empat weton yang disukai oleh hodam Ratu Kidul, yang dipercaya dapat mendatangkan rezeki seluas Laut Selatan. Sejak dulu muncul berbagai mitos dan legenda yang berhubungan dengan Laut Selatan atau Samudera Indonesia. Bagi masyarakat Jawa, tokoh yang legendaris dan terkenal adalah Ratu Roro Kidul, sebagian ada pula yang menyebut dengan namanya Roro Kidul atau Nyai Roro Kidul. Bahkan muncul kisah bahwa pendiri Mataram, Panembahan Senopati, menikah dengan Ratu Roro Kidul. Siapa sebenarnya Ratu Roro Kidul? Sosoknya sering dilukis mengendarai kereta membelah laut. Namanya dikenal di pelosok tanah air. Apakah Ratu Roro Kidul, Nyai Roro Kidul, dan Nyi Roro Kidul satu orang? Terlepas dari pro dan kontra tentang keberadaannya, yang akan kita bahas adalah hodam penguasa laut selatan yang suka warna hijau itu. Hodam merupakan jin yang mendampingi kita atau di dalam tubuh kita untuk menjaga dan membantu kita. Ada juga hodam yang baik maupun jahat. Hodam Ratu Kidul ini akan memberikan manfaat atau kegunaan tertentu bagi orang yang dikawalnya. Namun sebelum lebih lanjut, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, Langsung saja klik tombolnya, agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Terima kasih. Manfaat yang bisa dirasakan oleh orang yang didampingi Hodam Ratu Kidul antara lain adalah energi positif yang ada pada Hodam itu, akan membersihkan energi negatif yang menyumbat aliran rezeki Anda. Sehingga apabila aliran rezeki Anda bersih dan lancar, maka akan mudah bagi Anda untuk menarik dan mendatangkan rezeki dari berbagai penjuru. Selain itu juga dapat membantu Anda menemukan jalan keluar dari setiap masalah pekerjaan atau bisnis Anda. Anda bisa mendapatkan relasi bisnis atau rekan kerja yang bisa diajak kerjasama dengan baik sehingga akan melipatgandakan omset usaha Anda. Membuat Anda mudah menemukan ide-ide kreatif bisnis atau pekerjaan Anda, sehingga dengan mudahnya akan meningkatkan kekayaan dan penghasilan Anda. Membuat diri Anda menjadi lebih berharisma di depan bawahan atau karyawan Anda, juga membuat atasan tunduk kepada Anda. Bagi Anda yang bekerja profesional, karir Anda akan semakin melejit sehingga cepat mencapai kesuksesan karir Anda. Bagi Anda pebisnis dan pengusaha, Anda akan menjadi lebih gampang mendapatkan banyak pelanggan, dan pelanggan pun akan setia kepada Anda. Bagi kehidupan pribadi Anda, anda akan menjadi lebih mudah dalam menemukan solusi jalan keluar dari setiap masalah yang Anda hadapi. Menghilangkan berbagai macam kesialan dalam hidup Anda, terutama soal pekerjaan atau bisnis Anda. Dan yang terakhir adalah akan membentengi Anda dari berbagai gangguan ataupun serangan dari energi-energi gaib yang jahat dan negatif. Di antara 35 weton Primbon Jawa, ternyata hanya ada 4 weton yang dikawal oleh hodam Ratu Pantai Selatan tersebut. 1. Selasa Kliwon Selasa Kliwon jumlah Neptunya adalah 11, berasal dari Selasa 3 dan Pasaran Kliwon 8. Berdasarkan kitab Primbon Jawa kuno, weton ini termasuk dalam weton istimewa karena dinaungi oleh watak Arastuding atau Anggara Kasih. Anggara Kasih merupakan pertemuan antara dua unsur yaitu Anggara atau Selasa yang adalah unsur dari Sabtawara, dengan Kasih atau Kliwon dari unsur Pancawara. Pertemuan dari Anggara dengan Kasih itu merupakan hari untuk mewujudkan cinta kasih kepada diri kita sendiri. Selain itu, hari tersebut oleh orang Jawa dan Bali dianggap keramat. Menurut kepercayaan Jawa, pada hari ini dilarang berkunjung, sedangkan menurut sebagian orang Bali, Hari Anggara Kasih adalah saatnya bagi Batara Siwa turun ke bumi. Dipercaya juga bahwa weton ini selalu diikuti keberuntungan kemanapun ia pergi. Selain itu dia juga mempunyai sifat yang mudah marah dan tersulut emosinya. Disebutkan pula dalam tafsir kitab primbon bahwa weton ini terkenal pandai bicara, setia, dan ambisius. Weton ini dinaungi watak sumur sinaba. Bagi masyarakat Jawa, weton Selasa Kliwon memang identik dengan hal-hal supranatural dan mistis. Dipercaya juga bahwa orang-orang yang meninggal pada pasaran Selasa Kliwon, maka makamnya akan diburu dan dibongkar oleh para pencari jimat. Orang yang meninggal di Selasa Kliwon dianggap menyimpan energi gaib yang besar, sehingga beberapa bagian tubuh atau kain morinya akan diburu. Bagian tubuh atau kain mori tersebut akan digunakan sebagai mahar pesugihan ataupun hal lainnya yang bersifat gaib oleh para pencari ilmu hitam. Oleh sebab itu sering dijumpai di Tanah Jawa, kalau ada yang meninggal pada Selasa Kliwon, maka makamnya akan dijaga 40 hari lamanya atau sampai tanahnya kering. Dan untuk menyiasati para pemburu ilmu hitam yang hendak melakukan ritual pesugihan dengan membongkar makam, Masyarakat Jawa langsung membuat kuburan permanen. Ritual lain yang membuat weton Selasa Kliwon keramat adalah ritual di Yogyakarta, tepatnya di daerah Bantul. Ritual ini digelar pada Jumat dan Selasa Kliwon. Kabarnya, ada penunggu dalam ritual tersebut, yakni para dayang dan prajurit Nyi Roro Kidul. Upacara ini pun menjadi tradisi turun-menurun, digelar dengan menebarkan sesaji dan merapalkan mantra-mantra. Di wilayah Solo sendiri, setiap Selasa Kliwon, digelar ritual menjemur wayang. Itulah beberapa hal yang membuat weton Selasa Kliwon menjadi lebih keramat. 2. Kamis Pon Kamis Pon mempunyai jumlah neptu 15, berasal dari Kamis 8 dan Pasaran Pon 7. Menurut ilmu titen dalam kitab Primbon Jawa kuno, weton ini cenderung pendiam dan tertutup orangnya. Namun jika sudah tersulut emosi, weton ini akan meledak dengan kemarahan yang menjalar-jalar seperti kobaran api. Pemilik weton ini kepribadiannya cerdas dan punya tekad sungguh-sungguh dalam menggarap suatu pekerjaan. Selain itu, Menurut primbon Jawa kuno, weton ini sangatlah peduli serta berjiwa pengayom untuk orang-orang di sekitarnya. Bung Karno pun lahir pada weton Kamis Pon ini. Weton ini juga sering digambarkan sebagai pemimpin yang mudah beradaptasi dan punya pesona daya tarik yang tinggi. Ada satu wahyu yang tidak banyak diketahui orang bahwa weton Kamis Pon punya wahyu kembang kantil. Bila Kamis Pon seorang pria maka ia akan sangat memikat wanita. Bila ia wanita, maka pesonanya tidak ada bandingannya. Pemilik wahyu kembang kantil ini dapat menciptakan karya besar yang bermanfaat bagi banyak orang, karena itulah waton ini disayangi Hodam Ratu Pantai Selatan. 3. Jumat Wage Jumat Wage jumlah Neptunya 10, terdiri dari Jumat 6 dan Pasaran Wage 4. Pemilik weton ini adalah seorang yang dermawan, namun weton ini akan menjadi pemberontak apabila tidak bisa mengendalikan energi gaib alami dari hodam Ratu Pantai Selatan. Pemilik weton ini harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Mahasa, agar terhindar dari ketidakberuntungan juga kesialan yang adalah di luar kendalinya. Pasaran Jumat Wage sangat terkenal di masyarakat Kemukus, Jawa Tengah, di mana pada malam Jumat Wage banyak dilakukan ritual beraura mistis yang sangat kuat. Selain itu, Neptu Weton ini juga dianggap keramat oleh masyarakat di sekitar lereng Gunung Kelut, Jawa Timur. Masyarakat di sekitar lereng Gunung Kelut percaya dengan sifat keramat Weton Jumat Wage, karena punya hubungan gaib dengan meletusnya Gunung Kelut. 4. Jumat Kliwon Jumat Kliwon mempunyai jumlah neptu 14, berasal dari Jumat 6 dan pasaran Kliwon 8. Jumat Kliwon sudah terkenal angker di kalangan masyarakat Jawa, orang tua sering melarang anak-anaknya keluar rumah pada malam Jumat Kliwon. Dipercaya banyak aktivitas gaib terjadi pada malam Jumat Kliwon tersebut, salah satunya terbukanya portal antara dunia kita dan dunia gaib. Menurut Primbon Jawa kuno, Weton ini dinaungi oleh watak lakuning rembulan, sehingga berlaku layaknya rembulan. Karakter Weton ini adalah sosok yang hangat, mempesona, mampu menjadi pengayom orang di sekitarnya. Selain itu orangnya punya pendirian tegas, punya sifat belas kasih, dan pendiriannya kuat. Mereka juga sangat energik, pandai bergaul, periang, serta selalu berusaha untuk menepati janji, sehingga weton ini dikenal suka menolong sesama. Hari pasaran Jumat Kliwon memang dikeramatkan karena menjadi hari puncak untuk puasa bagi masyarakat Jawa kuno. Masyarakat Jawa pun percaya kalau seseorang yang meninggal pada Jumat Kliwon, makamnya juga harus dijaga selama 40 hari, seperti halnya dengan Selasa Kliwon. Hal ini diperlukan agar jasad mendiang tidak dicuri, Pencurian tersebut biasanya digunakan untuk kepentingan ilmu hitam. Pemilik weton Jum'at Kliwon ini pun sangat disukai Roro Kidul, yang merupakan penguasa Laut Selatan. Demikianlah video mengenai empat weton yang dikawal oleh Hodam Ratu Kidul, yang dipercaya akan membuat rezeki seluas Laut Selatan. Manusia harus tetap berpegang teguh terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Sang Pencipta langit dan bumi, karena pada dasarnya Tuhanlah yang mengatur dan menentukan semua yang terjadi pada hidup kita. Akhir kata, admin doakan agar Anda semua selalu sehat, beroleh selamat, dan berlimpah rezekinya hanya oleh kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa saja. Amin.